in warahmatullahi wabarakatuh. kalau kita mempelajari nahwu sorof Luhut, berdasarkan urutan bab-bab kitab kitab jurumiyah mutamimah kawakibud durriyah imriti sara imriti alfiyah ibnu Akil, hasiyah al Alkhudori atau mungkin kodil kudot atau hasyah asoban atau pakai jamil durus memang lama. Kenapa kok nyampe jadi lama? Karena karena keterangan itu itu kelasnya musonif itu. Nah, itu kelasnya musonif sehingga di sana diterangkan tentang apa itu berbagai macam perbedaan pendapat ulama dan diterangkan yang sulit sulit padahal yang asli itu kalau kita mau jujur kalau kita pengen bisa baca kitab kuning tidak harus terseok-seok semacam itu cukup kita sodorkan sebuah metodologi selama selama bisa apa itu materinya ini kamu kuasai dan kamu bisa mempraktekkan udah cukup itu saya berani ngomong seperti ini saya sudah jungkir balik 20 tahun ngadep santri ini dan saya ini metodologi saya ini murni bukan cari keuntungan bukan cari sensasi atau mungkin tak cari apa itu keterkenalan. Saya duduk bareng sama santri pada umur 22 tahun di saat saya pulang dari pondok, tahun 2002 atau tahun 2003 itu ngajar metode ini. Setiap hari nggak pernah berhenti, nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam, non-stop, nggak pernah libur, nggak kenal Jumat, nggak kenal Ahad, nggak kenal Ramadan, bon, nggak kenal hari raya. Hah? Kami ini, Hah? kami ini menerangkan ini, tidak cari sensasi, dan bukan karena jualan kitab Hmm? Bukan karena jualan kitab. Carikan kitab di toko-toko Enggak -toko, ada semua. Carikan apa itu distributor yang bagian menjualkan untuk alam berog ada. Semamanya so, ada pengurus jual itu keuntungan untuk dia sendiri itu nggak pernah saya tanya, nggak pernah saya dibagi hasil yang saya nggak pernah. Dan saya nggak nggak. Dan saya mempersilahkan kepada pondok pesantren atau mungkin ustadz-ustadz yang pengen mengembangkan metode ini silahkan. Hmm? nyetak sendiri, mutu kopi sendiri terserah. Atau panjangan langsung chat ke nomor wa saya. Nanti saya beri apa itu metode ini secara gratis, tidak perlu membayar di nomor wa saya. <SILENCIO> cara menerangkan arbain saya ini, metode arbein saya ini boleh urut secara halaman halaman 1234 nyampe 53 boleh boleh urut secara metode kalau urut secara metode semacam ini hmm? jadi menerangkan kalimat dan tanda-tandanya diterangkan nyampe tuntas pada halaman 3 kemudian menerangkan murah hmm? pada halaman 4 dan juga pada halaman 5 secara tuntas kemudian menerangkan tentang perubahan kemudian menerangkan hmm? Ini perubahan ini pada halaman 33 ini Ini nulisnya salah Pada halaman 30-33 33 itu murob Apa? Uh, 33 Kemudian menerangkan ke tentang ikrob 29, 30, 31, 32 Dan juga menerangkan marifat nakiroh halaman 43 Kemudian menerangkan siwa 35 Menerangkan Bina 21, menerangkan tentang Madi 15, menerangkan kias ini ada semua, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, dan 24. Kemudian tentang Elal pada Kitab Elal, kemudian menerangkan tentang Makna. Boleh urut secara metodologi. Semuanya adalah tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhannya pengen cepat, satu hari katam, itu caranya menerangkan toh mengikuti apa yang ada. Jangan menerangkan seperti ini nggak katam kamu, hah? Kayak katam. Jadi menerangkannya ini apa adanya ini diterangkan nanti ngikutin. Kenapa kok ini kok loncat loncat? Konon cerita saya menerangkan ini berdasarkan Quran. Allah berfirman di dalam Al Quran Bismillah dulu sehingga saya mulai dengan kalimat huruf dulu. Itu kalau kamu mau menyelusuri Itu itu Menerangkan huruf dulu itu Halaman 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 Berapa halaman? 10 halaman 10 halaman hmm? 10 halaman Kemudian Setelah itu Bak baik itu mempunyai takluk pada aptadium makanya saya terangkan fiil fiil itu saya terangkan 1 2 3 5 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 berapa elemen berapa elemen Eh, eh. Kemudian setelah itu bismi isim saya terangan pada elemen 1 2 3 4 25 26 27 28 29 30 sampai terkatam. Cuma metode ini memang metode di sini ini strategi Strategi untuk bisa membaca kitab kuning Jadi ini tidak materi Kalau kamu pengen tahu materi Buka sendiri di kitab-kitab banyak Hah? Ini hanya strategi saja Yang asli eh, Ini saya terangkan nyampe Ini yang asli ada Sudah katam di kamar saya ada Nyampe 100 dalaman Cuma nanti kalau 100 Akibatnya tidak jadi metode Tapi malah jadi materi bahkan ini sudah saya membuat sarah itu 2000 halaman 2000 halaman hmm kita segini. ini 2000 halaman jadi kadang-kadang kalau terlalu besar justru nggak bagus kalangan-kalangan tertentu melihat besar itu malah nggak jadi dibaca tapi kalau sedikit lah itu malah mudah hmm? Kami sodorkan metodologi ini yang asli untuk memudahkan santri untuk bisa membaca kitab kuning. Jadi setiap kosakata langsung dijelajah. Tadi udah aku jelasin pada halaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Sekarang panjenengan lihat pada halaman ke-12. Silakan buka pada halaman 12. Pada halaman ke-12 ini tentang pengkelompokan kalimat fi'il. Apa fi'il? Pekerjaan. Fi'il ada? Fi'il ada dua. Sebutkan? Mabni murab. Kenapa Mabni didahulukan? Karena yang paling banyak adalah Mabni. Setidaknya fi'il yang Mabni ada berapa? Sebutkan? Contohkan Doroba Yadribu Idrib Ini adalah Doroba Yadribana Yadribna Kemudian Idrib Jangan Yadribu, kalau Yadribu mu'rob hmm. Kemudian ada fi'il yang mu'rob yaitu fi'il mo'dar Ini kamu cari di kitab apa saja Pasti keterangannya seperti saya Hah? Sampai ngaji juruminya, isinya juruminya ya ada di Imriti. Sampai ngaji Imriti, isinya Imriti ya ada di Alpiyah. Cuma di tingkat-tingkat itu loh. Dengan gaya bahasa yang beda-beda. Pada akhirnya menjadikan lama. Padahal seumpama kamu belajar jurumiah saja. Setelah jurumiah kembangkan mutasor jidan. Setelah mutasor jidan, kembangkan mutamimah. Setelah mutamimah, kembangkan kawagib putriya. Itu sudah cukup loh. Biasanya sama satu titik sayang disayang setelah jurumnya imbriti dengan ba bahasa yang beda-beda akhirnya itu toh Mumet santri apalagi dihadirkan dengan Alfia yang ruwet juga sehingga tidak cukup 40 hari nggak cukup tapi kalau saya seperti ini toh jangankan 40 hari jangankan 40 hari dua satu hari dua hari tiga hari katam kan percaya nggak satu hari, dua hari, tiga hari, atau kata ngaji, namu, sorof, lugut, kata tidak harus pakai lama. Mau nyatanya itu apa anjingan saya tanya bisa Bismillahirrahmanirrahim Sebab, bisa maaf nih Pak sebab, Mabni apa ya Pak, kalau pada lebat, saya yang penting kamu hafal itu dulu Walaupun yang lain dia hafal KB Setidaknya kalau saya tanya to koyok, -koyok pinter tenanan Jebul-jebul <tuk> yo pinter tenan <tuk> Karena sesungguhnya Ilmu itu dari hasil hafalan Kamu itu nggak usah gumun sama Ustaz nggak usah gumun sama Habib Novel Habib ini, ini, ini, gak usah gumun dengan mereka-mereka Yang dialilnya ngecipris Jangan gumun sama Ustad Adi Hidayat Jangan gumun dengan uh, Gusbah nggak usah gumun Semuanya sama Yang asli yang jadikan beda cuma satu Satu ketakwaannya Dua hafalannya, Cuman itu cok Seupamanya kamu bener-bener takwa Hati-hati halal haram Aku yakin kamu bisa seperti mereka Sayang disayang ya. roh ya, Gambar porno ya. beripatmu Taka. Mecotot Mereka ya. Huh? Uh, dengerin huh? Jadi Yang jadikan beda yang asli cuma, cuma dua Satu ketakwaan Nomor dua hafalan Kalau ketakwaannya Bagus hafalannya bagus Insya Allah kosa kata akan Terekam di otaknya dan dibicarakan di mulutnya hmm? Ini Ini kalau kamu sudah bisa nunjuk-nunjuk seperti itu beres kan. Yang terpenting nanti kamu hafalan kosakata. Ada kitab dimaknani. Kalau sudah bisa maknani bedes. Wong yang asli yang asli tergantung hafalan. Alhamdulillahirabbil gitu saja Kamu semuanya bisa wa ala sama ya asli. Kenapa Imam Bukhari hebat? kepalanya kuat, kepalanya kuat. saking kuatnya Imam Bukhari. Di saat beliau ditamoni ulama 100 satu-satu tanya, beliau nggak mau jawab apa? Eh, gimana? Ini ini ini ini kisah ya saya ini ada hadis ini ini nggak ini, mau jawab. Kemudian yang lain, eh, iya iya, yang lain, yang lain, yang lain. Setelah 100 itu. Imam Bukhari menerangkan satu persatu dan membetulkan semua pertanyaan yang salah. Orang gowapan dan tidak membawa kertas. Kenapa? Kenapa seperti itu? Beliau buta. Paham? Ya Hafalannya luar biasa. Orang itu hafalannya kuat sebab tidak maksiat. Kalau kamu kakian maksiat akibatnya lalinan. Kenon dasi buntutnya hilang. Kenau buntutnya dasi hilang. Eh, Cekal tengahnya, dia sekarang buntut hilang eh, Cekal buntutnya, hilang kabe eh? Jadi, tergantung panjenengan nanunya Coba buka alaman ke-12 bahas tentang fiil Apa fiil? Fi <tik> eh, fiil yang mabni ada? Tiga Sebutkan Mabni <tik> madi, Fiil mandi, mabrinya fiil Madi ada? <tik> Sebutkan Fatkan doma suku Mabninya fiil mudori ada Barang -barang Sebutkan Barang -barang Mabninya fiil amar ada Barang -barang Sebutkan Barang -barang Yang asli sudah diterangkan pada halaman 5 Cuma tak ulang saja Cuma tak ulang saja Di kitab-kitab itu toh, Saya tadi kan sempat buka Kawagi Kawaki itu syarahnya mutamimah Mutamimah itu tau syarahnya jurumiyah Tahu tak, pentalang nyamit pertama, foto terakhir. Bok, Dari setelah ngaji tadi, temen-temen sampai nyampe Maghrib. jebul, jebul ya? seperti itulah. Anggap saja saya ngetipris tiplis ditulis yang mana jadi wakih ya? Sama ya, Eh, jadi saya nge-tiplis coba-coba, coba gitu-gitu aja sama, cuman gayanya toh <laughs> saya pendengarin ya lah gayanya video, <laughs> eh? jadi kita tahu gue dia loh, kalau kita butuh ria dua juz kita tahu gue dia, padahal setengah silih ya berdoa, paling ini ini saja, heh, coba lihat VL Mandi, coba pada halaman ke dua belas, oke VL Mandi, VL Mandi ada, sebutkan. Apa sokhe akhir? Ayuh, apa mutal akhir? Ayuh, Paham? Hafal? Dulu saya ditanya sama guru saya, huruf ilat ada berapa? Tiga. Sebutkan. wabu alif, ya. Alif, ba, ya gitu. Setelah itu ditanya, Kuruf sokhe ada? Enggak bisa jawab saya. Bingung, Kuruf sokhe itu apa? Jebul-jebul huruf jebul, sogi selain huruf ah. Jadi selain huruf itu huruf sogi, paham? Ah. Siapa wanita selain lelaki? lelaki. Paham? Ah. Mergo lelaki itu ada dua. Ada lelaki sempurna, ada lelaki kurang sempurna. Lelaki, sembur, lelaki sempurna namanya lelaki jantan. Kalau nggak sempurna namanya rojulun ambrot rojilun amrod itu lelaki yang kurang sempurna mas Nah, ngomong kalau gerak-gerak nyegak nah, terkeliling ini <laughs> paham? kalau ada orang seperti itu jangan didekatkan anak kecil menular paham? orang banci tidak melahirkan anak banci karena orang banci dari kaum lelaki nggak mungkin dia hamil he? Huh? Banci itu dilahirkan lewat gesekan keringat di saat belum balik hmm? Kalau sudah belek nggak bisa itu. Kamu kumpul sama orang banci nggak bisa. Tapi kalau belum belek to kumpul gesekan jadi banci kau. Ulama-ulama hmm? mengatakan saking hebatnya lelaki bisa niru gaya perempuan sempurna. Tapi belum ada seorang perempuan bisa niru gaya wong lelanang sempurna rano. Wong wedok melakukan ini. ini. Malah kayo bersunat Oh lanang niru wong wedok Biasanya kalau pondok dikumpulkan lelaki perempuan itu tidak ada yang apa itu eh homonge ada. nggak ada mati, benihnya homo mati. Begitu juga perempuan. Perempuan itu kalau ada lelaki lesbinya mati. Ada ada perempuan kena penyakit lesbi kok jatuh cinta sama lelaki berarti lesbinya sembuh paham sembuh lesbinya sembuh oke fiil si madi itu ada yang sohi akhir ada yang mutal akhir apa sohi akhir ada berapa huruf Ada berapa huruf Sebutkan. Kamu membaca sambil menggerakkan ini mampu mengikat hafalan di otak. Mampu mengikat hafalan di otak. Hah? Tapi kalau kamu nggak menggerakkan sulit. Hmm? Uroh pilat ada ya. Sebegian ya. Fi'il madi yang sohe akhir Ada kalanya yang akhirnya berupa hamzah Contohkan ya. Koro'akiyas ya. Kami sengaja yang saya tulis di sini cuma madinya, mundorinya, maternya, amarnya. Saya sengaja saya tulis seperti itu saja. Sebab untuk isim fael, isim maf'ul dan lain sebagainya, itu mengikuti seperti wajan-wajan. Mengikuti tasifan-tasifan yang ada. Seumpama ada fiil madi, akhirnya berupa ba, contohkan. Baru bagi Tak. Sakata. Sakata kias. Sakata kias kuno. Bahwasai kita wajah maskotun oskotun. Maskotun maskotun. Miskatun. Tak contohkan. Haja tak jim horaja gias wa Kiyas bahwa bahwa YAS A'UDZU BILLAH MINASY WA dan pau wa bari wajah yes Sin. yes Wa wata kita Kepala <tuk> Jawa Eh malah turu tak tuk Kias Ha bi da Kias. Bahwa oh, Toliun pada Kamatloun. Matlahun, matlahun, matlahun. Matlahun, matlahun. Matlahun. ain, rin, kias. Pak Yes. Baluhati pun ada pun ada Yas. saya juga bisa yes. mengucapkan Hai, Nun Yes. He Jadi semisal ada lafadz doroba semisal nanti deteksi katanya doroba kalimat apa? Fiil mandi. mandi itu mabni apa murab? Kalau fiil mandi itu mabni berarti ini caranya deteksinya ini. Yang pertama doroba doroba kalimat? Sebab Fihil. mabni apa Sebab, maaf ya Pak, dengan cara sebab. Ya, nah, caranya gitu. Hah? Caranya gitu. Kamu itu kalau pengen alim, kalau masih jadi nyantri gitu harus merendah. Gayamu mungkin cukupnya ulama gede oh. <laughs> Itu mama gak alim. Harus merendah, santri itu. Tidak boleh menyombu apalagi nyampe sombong sombongan. Ono santri oh tukaran, gue santri eh? tak usir soalmu buah dong gue. Di sini ini toh semua santri wajib saling menolong, semua santri wajib saling merenda, semua santri wajib memiliki temannya yang terbaik. Sekali ono santri tukaran tak boyong ke gabi, paham? Itu gang caranya kan? Eh? Fi'il madi ada kalanya yang mutal akhir. Apa mutal akhir? Fi'il madi yang mutal akhir ada berapa? Dua. Ya. Sebutkan. Wajah. Yang wabu contohkan. Wau. kias isi lagi. Wau. lugobi. Gio, Gio, Gio, Gio, Gio, Gio, Gio, Gio, Roma romata romai narmai tarmai tumai romai tum romai eh ini pembahasan fiil madi nanti prakteknya gini semisal ya ada ada goza semisal lafat goza berarti tulis di sini eh goza goza ini termasuk fiil madi yang mabni Gueja kalimah, sebab maprima murah, sebab maprima apa? Sebab, gueja itu aslinya gue jawa, maka maprima mapni Sebab tidak bertemu dengan... Pau jamak dan Domir rupa mutaharek Apabila ada fiil mandi bertemu dengan Pak jamak maka mabni. Apabila ada fiil mandi bertemu dengan Domir rupa mutaharek maka mabni. Ada berapa Domir rupa mutaharek Sebutkan eh, Saya sudah membahas tentang Fiil mandi pada halaman ke--12 Kemudian kita injakkan pada Fiil mandi yaitu pada halaman 13. Silakan buka halaman 13. ngantuk ini tak Kon muleh ngono. Anake sapa Lihat pada halaman ke-13, bahas tentang fi'il mudhari. Fi'il mudhari, fi'il mudhari ada? Sebutkan. Apa sore akhir? Orang ada Yang gak bisa contohkan Yang krohui Yang krohugi yang suruh gobi Yang krohui Yang krohani Yang Yang katrohuni ya, nah, ya, e. nah, Yang Yang krohna Yang Yang krohini Yang krohni Yang Yang Yang Savannya, <PTSD> nah, yang tak contohkan yang gias yang contohkan Ya dosu gias, ya doso, ya dosani, ya doso, nah. Nah, nah, Yang kita, kita, kita, kita, kita, kita. Kan kita, jadi contoh kan? Ya ya ya ya Ah, rojo, rojo yang contohkan? contoh Apa? Tahu. Taguh, yang tahu gih, yes, tahu. Aneh, yang tahu. yang tahu. Nah, Yes, Yang Yang Yang dialcontogan? Apa? Ya wudu. ya Yang dialcontogan? Apa? Ya wudu. Ya selesai oleh murat tenanan <SILENCIO> teruskan kamu ngaji gak tenanan kelak apabila berkeluarga nanggulih duit orator tenanan teruskan oleh murah tenanan besok kamu kalau sudah keluarga lagi dia nak sici cilu, lalu bisa kelompok jadi jepit dua kaos, party <SILENCIO> <SILENCIO> Yang ro contohkan? Yang Apa? Yang suruh. Ro. Yang suruh. Yang suruh Yang suruh. Yang suruh. Yang Yang suruh. Yang suruh. Yang suruh. Yang Yang <Yoda tampoco> yang sin ya yang ya <"Yang sentokan> uh, <likingYAN> <prescribed> tabdusan yang so contohkan apa yang bisu so.", yang bisu, so.", yang bisa ya nih so, yang bisa so, nih yang so ya nah, bisa nih yang so, Yang to contohkan? Ya latu, ya latu, apa? Ya latu, gias, ya latu, ya latu. Menanam. Ya, ya, ya, Kamu kalau sungguh-sungguh toh penyakit organ tubuh akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Santri-santri, sing senengane ngani sing senengane ngani penyakit, biasa kalau ngaji enggak sungguh, sungguh. Terus, no terus, no terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, tenanan yang sungguh-sungguh yang terus, contohkan terus, terus, terus, terus, Nih. Yang lain contohkan Apa? Ya Ya Ya Ya Ya Yang gini gitu. contohkan, ya beluku kias, ya blugo. ya beluku, ya ya ya beluku, ya ya ya beluku, ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya Yang kap contohkan, ya, truk kukias, ya, trukku. Ya, trukku, trukku, trukku, Yang lain contohkan Apa? ya Ya. Mulugias. Ya munugiaz ya bolong. Kamu kalau kamu saya perintah aja nggak taat toh neh di dipuju mesti bujumu mbok prekno yang cuci baju yang ya yawo yang tawai duit moh mesti eh ayah teman, ayah apa ya mim contohkan ya labu apa ya labu ya labu gias ya labu nah yang noncontohkan, contohkan. Yang dia contohkan. Yang Rauh Kias, Yang Rauh Yang Rauh Yang Rauh Nah Tak Rauh Tak Rauh Yang Rauh Yang Tak Rauh Tak Rauh Santri Almu Baru Orang Langsing Berarti Kita tenanan Gak jini Gak tenanan bener-bener tenanan Mesti langsing, gak mungkin tidak. PIl hmm? Mudori yang muta lahir terbagi menjadi. Pil Mudori muta lahir ada. Sebutkan babu ya. Yang alif contohkan. Ya Yasa guys. Ya sah, yang jodohkan, yang jodohkan. Yarmi Fi'il mu'zari itu ada yang dibaca rova, ada yang dibaca nasok, ada yang dibaca cek. Fi'il mu'zari dibaca rova apabila? Fi'il <tuk> mu'zari dibaca nasok apabila? <tuk> Amin lawasibadak? Sembutkan. Amin, dan kain, adalah ayat riba kemasukan an bunyinya? Ayat riba ayat riba gias ayat riba ayat riba ayat ribu, antat riba anda riba anda riba ayat ribna anda riba anda ada yasa kemasukan amil nawasib anbunya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 Anta Jua, Anta Jua, Ayah Jona, Anta Jua, Anta Jua, Anta Jua, Anta Jua, Anta Jua, Anta Jua. Ada Yarmi, kemasukan an bunyinya? Ayarmiya, Ayarmiya, Ayarmiya, Ayarmiya, Antarmiya, Antarmiya. Ayan, Mina, antar antarmia, antar Mia, antar Bu, antar Mi. Biar tadi dibaca saja, Mama Amin, sahabatnya Mada. Sebut jangan, lambat ma, alam alam, alam, alam ma, alam Anduh a, alam e, padu a, e ma, ma ma ma, e ma, maka ayan Isi ada ya seribu kemasukan lambunya. Lihat, seribu, guys. Lihat, seribu. Lihat, seribu. Lihat, seribu. Lihat, seribu. Lihat, seribu. lam seribu. Lihat, seribu. Lihat, seribu. Lihat, seribu. Lihat, seribu. Lihat, seribu. Lihat, seribu. Lihat, seribu. Lihat, seribu. kemasukan lam Lihat, Lam Lihat, Lam Lihat, Lam biasa ya, lam Lam ya, saya, lam ya saw, lam saya Ada Yazu, kemasukan ampuninya. Lam biasa. Lam biasa. Lam Lam Lamtazu, lamtazu, Ada Yarmi kemasukan lambungnya? Lam Yarmi. Lam Lam PL Mudori terbagi menjadi dua. Sebutkan. Allah di lam jatah sehari seor. Belum akhir terbagi menjadi dua. Sebutkan Allah di lam jatah ya sebiras seor. Allah di lam jatah ya sebiras Apa mana Allah di lam jatah sebiras seor? Allah di artinya ilmu ya. jadi yang bertemu dengan ya bahu jemaah dan yang mana. Apabila Daphia Ilmugari bertemu dengan Alif Tasriya, dan Yamana Semokotop, Sebutkan. Ya Allah, nih, ya Allah, nih, ya ya yang berbentuk yang berbentuk mutal akhir semisal mutal Alif Yasa Yasa Bagaimana aval komsanya nah, ketika nas ketika diam Muntuhari mutalakin, afal khomsah yang berbentuk mutal wagut, contohkan. Ketika nasob, ya. ketika jayam, fiel muntuhari, afal khomsa mutal ya, contohkan. Ketika Nasop Ketika, perempuan yang perempuan yang perempuan yang perempuan. Ketika Jayam fiel eh, Mundori fiel Mundori itu hukumnya murab Apabila Apabila ada fiel Mundori bertemu dengan non-taukit Maka maaf Ada berapa non-taukit Sebutkan Non-taukit Sakila contohkan Ya diribanna ya ya akhir bertemu dengan Nun Taukid kopi bunyinya Ya Driban Giyas Ya Driban Ya Driban Ya Driban Ya Driban Ya Driban Alif Apabila bertemu dengan non-toket bunyinya Ya Sayana Ya Sayana Giyas Ya Sayana Ya Sayani Ya su. Sayana, na sayana, Mutalwabut, ya, ya, ya juwana kias ya juwana, ya juwani ya tajung, tajung, Selesai sudah bahas pada halaman ke-13 Kita buka pada halaman ke-14 Yaitu membahas tentang fiil amar Fiil amar, apa fiil? Apa amar? Perintah melakukan pekerjaan Tanda-tanda fiil amar? Fiil amar ada? Sebutkan ya? Apa sore akhir? Apa muta Pelamar <tuk tangan> yang suka akhir ada berapa? Dua puluh yang suka akhir ada? Dua puluh enam. Sebutkan. ta, Yang Hamzah contohkan? Iqro gias. Iqro i, Iqro a, na. Yang beri contohkan, kias, Yang tak contohkan, kias, Yang contohkan, kias, Yang jim contohkan. Aro diaz ya, ya, ya. yang hah contohkan. iyas ha yang contohkan iyas yang roh contohkan, unsur gias unsur, unsur roh, unsur roh, unsur roh, unsur roh, unsur roh, Obrus gias Obrus, roh, unsur roh, unsur roh, unsur roh, unsur roh, unsur roh, unsur roh, unsur roh, unsur Ombu, huh? uh, yes. Uptus, so, contohkan. kias, ikris, ikris Yang empat contohkan. kias, yes. Yang contohkan. Oblu kias, obluo, obluo, obluo, obluo, obluo, Yang obluo, contohkan? obluo, obluo, obluo, obluo, obluo, obluo, obluo, obluo, obluo, obluo, obluo, obluo, obluo, obluo, obluo, obluo, obluo, Yang, Yang, Yang pak contohkan? obluo, obluo, obluo, obluo, obluo, yang kau contohkan? Untuk, Kias. Untuk, untuk untuk, untuk untuk untuk, untuk, untuk, untuk, untuk. Eh, pegawang, saya belum. perang saya saya, lemes mulih paling banget. Yang kau contohkan? Isro-kias isro isro, Isro-ki, isro isro isro isro isro isro Yang lam contohkan Kias umul, umula, umulo, umune, umula, Yang non contohkan Kias Yang mem contohkan Iyas nah, Yang lihat contohkan Iqra Iyas Iqra coba kita lihat fiil amar Pilamar itu ada yang mutal wabu. Pilamar yang mutal wabu ada. Pilamar yang mutal yang mutal ada. Yang mutal akhir ada tiga. Sebutkan. Yang alim contohkan. Iya, Isa. Isa, Isa, Isa, Isa, Isa, Isa, Isa, Isa, Isa, Isa, Ojo. Yang ya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Amar Iya, Amar Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, ada Idrib kemasukan non-taukit Sakila bunyinya Idribana Idribana Idribana Idribuna Idribana Idribana Idribana Idribana Apabila kemasukan non-taukit Kofifa bunyinya Sekarang Fi'il Amar Mu'tal Akhir Fi'il Amar Mu'tal Akhir Yang Mu'tal Alif Kemasukan nun tokit sakila bunyinya isayana isayana, Giyas. Isayana. Isayana, isayani, isayana isayana Isayana Isayana Isayana Isayana ni Kemasukan nun tokit khfifah Isayou Bil amar mutal contohkan Ujubana Ujubana Nagiyas Ujubana Ujubana Kemasukan untuk itu bapak. Ya mutalijah. Irmian Nagias. Irmian Nagias. Kemasukan untuk itu bapak. Saya sudah membahas tentang fiil mandi mundori amar. Kemudian kita lihat pada halaman ke lima yaitu wajan wajan fiil. Wajan itu artinya tim jangan. Fi'il artinya Wajan fi'il ada Sebutkan Apa sulasi Apa rubai Wajan fi'il sulasi terbagi menjadi Sebutkan ya muncarus wajannya ada Bagaimana rumusnya Fatu Sebutkan Pak Alaia Bolo, Pak Alaia Belo. Sekarang Wijen BL Sulasi Majid terbagi menjadi Sebutkan satu dua tiga. Yang Majid satu wajannya ada. Sebutkan Akala Pak Ala Pak ala, pa ala. Yang Majid dua wajannya ada. Sebutkan, eh, fa Alaik, Pak Alaik, ala Alaik, ala, ala, ala. Pak Yang Maji Tiga ada, sebutkan. Yang Rubiai terbagi menjadi, sebutkan. Rubiai Mujero terbagi menjadi, sebutkan. Cinta, yang Asri Bayi Utu apa? Yang Mulhaagai Utu ada. Sebutkan Yang rubiai Yang rubiai majid terbagi menjadi Sebutkan Yang majid satu terbagi menjadi Apa Yang asli kutubajan Yang mulhaq majanya ada Sebutkan Yang rubai majid dua majanya ada. Sebutkan. Ya? Sekarang kita praktek, coba. Semisal ada lafat, nasoro. Nasoro kia sisi lagi. Nasoro yang suruh nasron, non dua man Nasoro yang suruh, coba. Yang suruh, semisal. Yang suruh berarti kalimat Metodenya berarti ikut apa? PL PL munduri yang mukrog Berarti metodenya ini Yang suruh bagaimana caranya mendeteksinya? Ya. Dengan cara melihat Lepasnya lalu kita tojo Kalimat apa? Sebab apa? Mukrog atau makhluk? Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa? apa? apa, apa, apa, apa, apa. Ina apa majunya bagaimana kiatnya bagaimana? Mana ya apa? Semisal ada yang suruh, yang suruh kalimat, sebab berubah mbak sebab bagaimana berubahnya? Eropnya, sebab sapi dari Amil Nawasif Dan Amil Jawaji ja Gampang Sangat mudah itu Coba kita Lihat berikutnya Pada halaman ke-16 Jemaat dulu ubat, ubat.